Kisah penuh harus Susrini saat ia mengetahui bekerja di keluarga Raffi Ahmad. Rini Perdianti atau yang sering dipanggil Susrini ini merupakan pengasuh Ryanza Malik Ahmad, yaitu putra kedua Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Perempuan asal Jawa Barat ini mengasuh Ryanza sejak umur tiga bulan. Menurut Nagita Slavina, sebelum Susrini ternyata ada orang lain yang pernah mengasuh Ryanza tetapi Gigi merasa tidak cocok dengan pengasuh tersebut, setelah itu barulah digantikan dengan Susrini hingga sekarang. Saat menghadiri acara Talkshow di salah satu acara televisi pada tanggal 29 November tahun 2022 kemarin, Susrini mengaku mengasuh Rayangza sudah sembilan bulan sepuluh hari. Susrini mengaku, gak pernah menyangka bisa bekerja sebagai pengasuh Ryanza, yang mana ia adalah anak seorang artis terkenal. Karena gak menyangka aja gitu. Saya kan soalnya tidak seberapa mengenal artis, maksudnya tahu, tapi tidak mengikuti. Terus tiba-tiba saya dapat panggilan kerja. Tapi saya gak dikasih tahu dulu sebelumnya. Pas saya kerja, saya kaget, dan yang saya pikirkan itu, yang lebih kaget pasti mas saya, mengungkap Susrini sambil mata berbinar-binar penuh haru saat menjadi bintang tamu program ketawa itu berkah TransTV. Susrini mengatakan sang ibunda pun terkejut saat mengetahui putrinya bekerja dengan Rafi Ahmad. Bahkan air mata haru dan bahagia sang ibunda pun tak terbendung lagi mengetahui putrinya menjadi salah satu karyawan Rafi. Sebenarnya yang memberitahu ibunda Susrini itu adalah adiknya. Saat diberitahu adiknya, ibunda Susrini sedang makan dan sangat terkejut serta langsung menangis bahagia saat ia mengetahui anaknya kerja di rumah Rafi Ahmad. Mata Susrini kembali berkaca-kaca menceritakan hal tersebut, lalu mengutarakan rasa terima kasihnya atas doa yang selalu dipanjatkan kedua orang tuanya. Ma, Alhamdulillah ya. Doa masama Bapak akhirnya saya bisa ada di sini, kata Susrini dengan penuh haru. Itulah tadi guys sedikit kisah mengenai Susrini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya guys. Terima kasih.